Suatu ketika saya sedang berceramah di salah satu masjid di jalan Riau, Pekanbaru. Keluar dari masjid itu, saya diperlihatkan posting salah seorang yang rumahnya dekat dari masjid itu. Bunyi postingnya, anjing sedang menggonggong di dekat rumah saya. Yang dia maksud anjing itu saya. Lama saya termenung, kenapa dia membenci saya? Siapa yang menyuruh dia membenci saya? Saya, curu, saya suruh cari siapa orang ini, di mana dia mengaji, apa yang dia pelajari, siapa gurunya. Setelah dicari-cari, barulah tahu dasar dia membenci saya itu tiga: yang pertama. Karena Abdul Somad ini pelaku bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, menyambut tahun baru Hijrah bid'ah, isra mi'rat bid'ah, tepung tawar bid'ah, zikir bersama bid'ah, haul bid'ah, bersuluk bid'ah, tarekat bid'ah. Simple saja keedahnya. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Abdul Somad adalah pelaku fitnah maka berarti dia bolalah dan dia fitnah. Maka Abdul Somad adalah mungkar, maka dia musti dihabisi. Karakternya itulah mengapa dia bilang saya anjing. Lalu saya cari-cari, adakah ustadz ulama di dunia ini yang dianjingkan? Ternyata ada namanya Syekh Yusuf Al-Karbawi yang baru saja meninggal. Judul bukunya iskatul kalbilawi Abdullah bin Yusuf Al-Qardawi membungkam anjing menggonggong Yusuf Qardawi kalau orang selevel Yusuf Al-Qardawi yang ulama dunia saja dianjingkannya apalagilah Abdul Somad kalau preman menganjingkan saya itu biasa, tapi kalau orang mengaji ke masjid berarti itu keyakinan jadi semua pelaku win'ah ini anjing. Itu akar yang pertama. Akar yang kedua, bahwa orang yang bertawasul itu musyrik. Sedangkan saya kalau berdoa bertawasul dulu ilah hadratin nabiil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi tayyibin al-tahirin wa ashabihil mayamin wa nabiyin wa sidiqin wa syuhada wa salihin wal malaikatil muqawabin wal ulama'il amilin wal awliya'i salihin wa akhusu bil-zikri ahli silsilatil tariqah al-naqshabandiyah syihbaha'udin al-naqshabandi Syekh Khalid Al-Baghdadi Al-Qurdi Syekh Abdullah Afandi Syekh Sulaiman Al-Qarimi Syekh Sulaiman Zuhdi Syekh Abdul Wahab Rokan Sampailah ke guru-guru kami Komplitlah sudah pelaku bid'ah dan musyrik Tinggal satu lagi, kapir Abu Suwatu kafir. Kenapa? Karena dia mentakwil ayat mutasyabihan rahman wal Allah itu duduk di atas kursi, duduk di atas aras. Kalau tidak meyakini Allah duduk di atas aras, berarti dia kafir Jadi Abdul Somad itu pertama mobtadi pelaku fitnah. Yang kedua, musyrik kena bertawasul. Yang ketiga, kafir kena mentakwil. Maka saya yang belajar mesti menunjukkan dalil amalan saya. Itulah asal-muasal saya tulis buku ini. Kenapa 37 masalah populer? Karena waktu menyusun buku ini umur saya 37 tahun. Itu asal-muasal.